Hmm, nggak terangur, <tuh> jangan diurang, pemimpin <tuh> di <to> parera. <indo> Salamiku kawan. <Whichever> ada ini sahabat gue satu ya, satu lagi kemarin yang pertama itu dari Jakarta, tapi kali ini agak sedikit berbeda ya temanya ya. Eh? Ya habis. Ngopi, okay, Ren? Oh, iya, iya, iya, iya Ini Kita... ...santai aja, Gus Ah, nikmatin, bener Luar biasa Enak sih Buatan siapa nih, Popi? Tahu dia buat istimewa cinta, istimewa bisa ugin Nama lu? Randy... Ardiansah Parera Ah, parera, parera, Parera Itu, Parera itu dari... Awalnya dari mana bisa ada parelanya? Sih, coba jawab ya, dengan agak lantang. Awalnya itu parelnya dari tengah. Jangan, tadi dari... dong, pemirsa. kasihan ya. Eh, tadi, tadi, tadi, tadi, Awalnya parernya itu dari bota. Nah, dari boka. Keren boka bokan orang Timur. Selama ini kan, gak keren <laughs> <Lancang, lancang, lancang. laughs> enggak Gak jangan gak <laughs> <laughs> Pemirsa itu biar tahu. Jadi agak ditingkatkan podcast dimulai. Ah, Bang. Kamu nanya nih? Ya. Sebenarnya asli itu dari mana bisa ada nama lu belakang itu Pereira gitu. Coba sih. Gua tuh sebenarnya, bus, Gua itu campuran campuran. Iya. Jadi bapak gua itu orang Kupang orang bibit bete Itu dari Lombok ya, Timur. Nah, punya marga namanya Parera. Oh, jadi Tuh. Parera itu marga. Ya. Iya, marga. Jadi marganya itu. Nah, terus kalau mama itu dari Sunda, orang Sunda. Mana Sunda. Nah, Cirebon. Yang Bogor. Cari ah. Bogor -bo Cirebon, Cirebon bukan Sunda dong, perbatasan? Enggak itu ada Sunda. Harus Sunda ya? Iya tapi di okay. Nah kalau Cirebon itu yang kuningannya, yeah. nah itu udah Sunda masih Sunda itu, Sunda mayoritas, Sunda mayoritas. Yeah. Tapi kalau yang kalau yang udah Cirebon kota Majalengka, nah itu udah agak sedikit ada ke jauh-jauhan <coughs> Jadi kalau kata orang bilang itu sebutnya Jasun. Sunda. Yeah. <laughs> gua Sunda. Iya. Asli. gue juga orang Sunda? Iya. Yeah. Kalau gua kan Resun. Apa tuh guys? Gua guys. Nah, ini menarik nih ya. Jadi dia ternyata blasteran dari bapaknya orang Sunda, Makassar itu apa namanya? <laughs> campuran, campuran eh, ya campuran. Kalau Basrahan tuh kekerenan, kekerenan ya. kayak orang-orang negeri. Iya, jangan. Jadi kena. campuran, campuran dari Flores, emaknya orang Sunda, bapaknya orang Flores, makanya ada parernya. Takutnya kan, parernya itu takutnya tuh menurut gua tuh bohongan. Ternyata itu benar-benar marga ya. Emang marga yang sebenarnya. Jadi tujuan ada marga itu, bos, ya biar supaya tuh kita tuh tahu itu tuh memang udah keluarga besar di marga itu. Jadi kalau harga, nah, gitu eh, nih, nah, ini kalau orang punya marga berarti orang besar. ini Kayak begitu terus. Udah ya. ini nih di studio lo boleh ngapa nih? Boleh bebas.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 Limbah, eh, Mas Didi, siapa? Mas Didi, Kebujer. Oh, Mas Didi, ya, Mas Didi. Kalau yang mau nonton, semoga saya menjadi jejaknya Mas Didi selanjutnya. Oh, semoga ini tersampaikan. Gini, orang, ke Mas Didi tersampaikan lah. Amin. Mudah, kan? Mau Mas. Semoga saya diundang podcastnya berharap banget. Amin, amin, amin, amin, amin. kegiatan sekarang apa kegiatan sih ya biasa aja sih Gus paling kalau kerja gitu ya berangkat kerja misalkan terpulang dari istirahat hari di rumah kadang kalau lagi lagi seneng-seneng tuh pengennya gabut ya gabut uh, nah, lo ngapain tuh kalau gabut? Lu, kan gue ngedit gua. ngedit oh lu editor juga ya bukan editor sih gue hobi masih... ya hobi jadi gue masih belajar Gus emang Cita-cita gue itu sebenarnya gue mau jadi seorang editor Gue pengen jadi seorang editor hmm. Jadi Gue mulai tertarik editor itu Semenjak gue lulus sekolah Nah jadi pas gue perpisahan itu Ada kawan ya kan temen gue hmm. Dia tuh bikin video lewat aplikasi namanya Kinemaster. Kata-kata hmm. dia gini Eh tim master-nya udah jati ya, terus gua bilang sama dia tim master apaan? tim master itu loh yang bikin video hmm. kira kira gua download ya kan gue pelajarin, kataku asik juga nih ya kan jadinya sebuah hobi gitu? iya jadi sebuah hobi jadi yang bikin hobi itu gini bus kita tuh bisa ngebuat kreasi kita sendiri gitu jadi ada senang tersendiri ya? iya bukan, ada, bukan iya. karena pengen kita sombong, ya, terus, bukan, terus kita jago itu ada kesannya tersendiri sama gue juga pas gue, gue kan sendiri nih hmm. gue kalau emang bikin konten gitu kan pasti gue edit sendiri itu bukan karena mata-mata gue karena gue pengen nunjukin gue tuh bisa ngedit bukan guys, sorry itu ada hal kepribadian tersendiri gitu kayak ada kesenangan gitu kebahagiaan itu, itu susah, coba deh lu abis ngedit, lu tonton, ih hasilnya keren gitu walaupun orang bilangnya gak bagus, nah, tapi, gak apa -apa, kita, apa, kita, tapi kita tapi nggak seperti ini karya sendiri, kalo jiplak itu sendiri gitu guys, waktu dicontoh nih, jadi buat teman-teman yang gabut yang eh, di waktu apa lenggang gitu kan ada karya yang bener-bener tersimpan gitu dalam pikirannya itu ngeluarinya lewat mungkin bagi rendi ini ya salah satunya medit gitu kan ibaratnya udah jadi hobi tersendiri gitu jadi eh, jangan sampai berhal negatif ini kan positif nih bagus nih Oh bikin apa ya video deh gitu kan apa-apa aja terus apalagi ya gambar termasuk gue juga sering video ya kalau lagi pengennya gambar ya gambar kadang buat tuh buat IG kadang gue upload juga ke Facebook ya ya gua sebenarnya tuh nggak nggak terpikiran buat gua bisa nyedit jadi yang gua heran tuh kenapa hobi gua ini berkepanjangan banget nggak hilang hilang ya iya hilang hilang bahkan udah sejauh ini gua udah 2 tahun kamu nanya nih lo nyedit pakai apa handphone komputer apa ya gue sederhana aja lah kayak handphone. Kamu pakai saya Jadi aplikasi yang Gua gunain tuh ya mungkin udah pada tahu lah semua yang sering kita gunain buat anak-anak editor tuh ya kita udah tahu isinya. Nih ini orang gitu lah. Gue mau nanya Ren. Nah malu kan Ren di Ardiansa ya, parera. Itu aktif bener. Ada ada pareranya apa? lo tempel. Nah, lucunya di sini dus. Iya. Jadi pas itu waktu gua kelas 1 SD, waktu gua kelas 1 SD. Nah, aku gua. Labus. kena banjir. Gua ke Iya di rumah gua, tapi udah lama pas gua waktu masih kecil. Oh, jadi sekitar tahun-tahun 2006 sampai 2007 pas gua kelas 1 SD. Nah, akhirnya pas gua baru masuk kelas satu SD, yeah. ya, mama gua ngomong sama gua, Ren, nama panjangannya apa ya terakhir ya? Mama lupa. Hmm. Akhirnya gua jawabnya salah-salah terus. -salah, nah, aku jadi yang T nya itu bentuk berarti V, yeah. yang R nya berarti L, jadi palera, yeah. itu terus. Nah, ada ada ya, cerita di balik nah, nama itu ya? Jadi akhirnya salah aku nyampe seterusnya saat ini nah gue pengen mengubah ya tapi udah terlanjur lah ribet kayaknya tuh kalau yeah, mengubah ya. cukup di sama saudara aman ama orang orang terdekat gue gitu cukup gue sendiri gitu makanya gue kalau nama elementek apa tuh gue selalu rendy biasa aja gitu berarti nih lo lahir di mana tuh nah gue lahir di jakarta di jakarta uh, sorry nih ya Baratnya, sebelum, sebelum lahir, lu Baratnya kan setelah SD. Yeah. Eh, sebelum, sebelum lahir, lu sebelum lahir, lu sebelum lahir, sebelum lahir, bukan sebelum lahir, sebelum lahir, lu sebelum lahir, lu sebelum lahir, lu lahir, lu lahir, lu lu lu lu di Jakarta tetap? Aku lahir, ke Flores, sama pernah ke Karawang lahir, di Jakarta, Jakarta, Jakarta Utara. Sih teman -teman? tempatnya? di Tanjung Priok. Gua asli Tanjung Priok. Iya, gua asli orang Tanjung Priok. Asli Tanjung Priok, Guys. Gua asli orang Tanjung Priok. Asli gitu ya? Asli. Di bumi. Di bumi. Di bumi. Karena Priok tim bumi, itu gua di sini. Tapi kalau peng itu bahasanya gimana sih? Betawi ya gimana? Priok itu bahasa orang Palembang. Oh, sejarahnya, Bro. Sejarahnya. Siat. Sejarah. Tanjung Priuk, Priuk itu artinya katakan nasi, katakan nasi itu bahasa orang Palembang. Oh, bro. Priuk ya? Iya, katakan iya, iya. Ada iya. Bahasa orang, orang Palembang. Iya, iya, iya. Ada nyanyinya ada ya. Jadi iya. ada orang Palembang, ya, dia itu keturunan orang Arab. Nah, dia merantau ke Jakarta. Nah, nah dia naik perahu bus. Perahunya itu terlalu ambing. Acaranya nyampe di, terus. Jakarta ini, nah dulu Jakarta ini yang dia tempat terdampar itu belum nama Priuk belum, karena dia sendiri yang namain Priuk. Nah, Tahu sejarah tentang Jakarta nah, iyalah, ya, lah kan terus. pelajaranku nah, akhirnya itu Tanjung Priok. nah akhirnya tuh orang yang bawa Priuk itu tatakan nasi tuh, akhirnya dia itu terdampar, nah akhirnya dia itu meninggal di situ nah posisi dia meninggal udah ada keluarganya di situ, akank nah, keluarganya kan dari Cirebon, datang ke Jakarta sini nih Jakarta Utara nih dengan dia, akhirnya pas udah gitu, nah yang lebih anehnya lagi pas ditubur gua kurang bagus juga sih sejarahnya soalnya panjang sih, tapi yang yang lebih ayo yu itu tatakan Asia ini, bahasa paling banget, dan iya. dan sebelum itu identik Nama Jakarta Utara, jadi kalau andikan lu dari Jakarta Utara nih, iya. ya, lu dari Jakarta Utara, pasti kalau kemana-mana sebutnya dari mana lu? Dari Priok, Priok. Walaupun semuanya ya, iya, walaupun kecamatannya bukan kecamatan Priok nih, uh, tapi Jakarta Utara sebutnya Priok karena Jakarta Utara ya identik dengan Priuk kader lagi. Seganin ya? Ya fronto juga sih mata orang lain Enggak kalau menurut gua sih uh, nama hati, Priuk Priok itu kayak ada hitung gitu ya apa sih kan yes, ada kan ya. nah itu jadi jawara-jawara gitu deh hmm. itu dia penting keris makanya Dan kalau dengar emang kata-kata Kampung Tan apa tanjung priuk gitu pendekar betawi hmm. nah itu ada sejarahnya mulanya hmm. sekarang umur berapa dua puluh dua puluh baru dua puluh ya baru dua puluh ah baru kemarin bulan bulan juni bulan juni dua puluh tahun gini ya? ya Nah gua mau cerita-terima sedikit nih apa maksudnya nanya ke lu? lu ceritain deh pasti loh gimana awalnya kisah lu kenapa lu menjadi apa ya Eh, emar kan ada kopi tuh uh, Corona kan kayak wabah kayak gini nih ini masih wabah kan ya nah lu itu Kegiatan ngapain? Kan kerja di rumain semua tuh. Kemarin kemarin tuh yang pas puasa itu loh Kerja kan di rumah tuh. Serentak Indonesia, pokoknya Jakarta deh. Kegiatan ngapain di Ya gimana lagi bos? Ya rumah sama aja kayak kegiatan yang lain gitu. Kayak kalau di rumah gitu ya. Paling kita sebagai laki-laki kan -laki hmm. Kalau andaikan, paling kalau ada yang kabel support apa gitu ya kan baik di rumah lagi gitu ya apa ya? kerja laki gitu kan misalnya ginteng bocor nih ya kan nah, bagian laki kan kalau kan di rumah nih ya diibur hmm. ya ya boleh ngeriin apa nah, punya aktivitas yang laki lah yang boleh lakukan oh, di rumah sore ini ya sekarang nanya gua kesana kesini gitu kemarin tadi kan udah tuh gua nanya tentang gimana nih kisahnya tentang teuk kan dia kan di teuk juga nih tinggal lahir di teuk nah gua sekarang nanya gimana kehidupan di Flores itu kayak gimana? penasaran Flores itu, apa apa yang ada di Flores itu? gue belum pernah ke Flores bus, belum belum pernah gue sama sekali. berarti bapak lu belum pernah ngajak ke solo? belum, bahkan bapak gue bilang jangan. kenapa tuh? apa ada sesuatu? enggak, bukan gitu bus. gue tuh sebenarnya dari dari malam kemarin atau kapan dulu tahun dulu tuh. oh pengen ke solo, tapi enggak pernah dibolehin sama nyokap, sama bokap itu nggak pernah dibolehin. Faktor yang mungkin faktor beda agama juga. Tapi di sini, di sini gue muslim. Muslim, saudara. Nah, kalau di sono, keluarga gue itu namanya juga parera ya. Parera itu aslinya itu katolik. Ya. katolik. Oke. Ya. Jadi, jadi, lu belum pernah ke sono ya? Iya, jadi. Belum pernah ke sono. Bapak lu juga belum pernah ngajak yeah. Tapi lu ke Bogor pernah, eh kemana? Cirebon pernah? Ah, ke nah, Cirebon. tempat tinggal ini, emaknya Kalau ke Kuningan, gue sering Kuningan Kuningan atau Kuningan itu kabupaten Cirebon oh. Ini Cirebon, yeah. ya kan? Kabupatennya apa? Nah. Kuningan <laughs> <laughs> Aduh, gue pusing, gak tahu deh Gue orang Indonesia gak hafal gue jalan eh itu harus lah iya harus, bener, harus. kan itu bagian dari Indonesia sih <laughs> harus deh. Hendi Parera. Jadi gua bus, kenapa alasan gua tuh nggak eh. oh. nggak boleh sono iya. Yeah. alas apa alasan ya alasan gua nggak boleh sono itu satu mungkin beda agama kan begitu itu ya broken home, apa tuh? Gua nggak tahu, <laughs> gua udah tua gua. <laughs> broken home. Jadi muka-pemuka gua udah bisa. Oh, sorry nih, gua, gua sebelumnya, oh, mau nap ya? Itu lu sendiri ya yang nyawat juga nggak ada di situ itu, oke lu mau cerita terserah, jadi mumpung di sini lo, nggak nggak apa kenapa, kenapa gitu, masalah air. Yeah. Nah, iya. Lo bisa udah bisa. bisa. Yang lebih jauh sih udah. Berarti lu sekarang tinggal lama? Oh, nyokap, nyokap, nyokap! Oh, Nyokap! Di di Jakarta, di sini, di Prayoga. Hmm, berarti selama ini dia tinggal sama Nyokap, pemirsa. Tinggal sama Nyokap, dulu sekolah, kerja, lepas ya? dari iklan Indonesia. <gur> Gerak banget nih, belum pernah saya ke Nah, nah juga. Baru merintis tuh, entarlah, kalau emang, ya, yeah. pada rezeki insya Allah buat pasang AC4123, aneh namanya di amen. kepala. <laughs> di sini yang <abu -abu> berubah gini ya, <laughs> ya, jidat. Biar <laughs> enak gitu, ini kipas satu doang tidur gitu, ya ampun, malumlah namanya juga, malah mudah ya, namanya juga Itu semua itu bos. proses ya, itu proses ya, dari, dari awal, betul nggak kita minumnya diminum ya oke kopi kopi kalau kopi itu nikmati itu sore sore hujan hujan kritik tuh kopinya kopi hitam gila lagunya lagu reggae kopi hidung kopi hidung kopi hidung ngobrol ya oke Jadi kemarin tuh, gue gini, ada rencana, kemarin kan udah habis Maulana ya, habis iya. Maulana gue undang sini, Udah ke sini, dan kedua ada lo sendiri kan trendy gitu kan, nah, sebenarnya gue pengen undang siapa aja yang di sini, kita kan orang-orang awam, orang-orang yang gak punya lah. Iya. jadi ada berkesempatan untuk tuh sama gue di sini, iya Kalau sama gue di sini kalau emang setuju ya, gue share di YouTube gua. Kalau enggak setuju ya itu silakan. Itu kembali lagi ke. Enggak maksa ya, ke maksa untuk protes. Ini hanya kemauan sendiri, kemauan orang-orang yang setuju. Jadi ya, gue cuma persiapan dia juga ya, gue langsung share. Nah, intinya ya buat inilah <tuh> buat nyampein ulah-ulah. Face to face gitu antara karena gue muka gitu. Buat mata, biar lebih apa enak gitu lu setelah ini apa? Rencana yang belum Apa nikah? apa lu buka usaha? Oh, dep, dep, ya, umur ya. lo kan masih dua puluh nih. Ini kagumnya sih, muda udah diaduk juga. masih mundur ya, mundur ya. Ntar lah, Gue nih tuh umur dua puluh Wih, <tis> ya, ya. eh. <tis> Gu <tis> dua puluh empat. Wih, dua puluh empat. Wih, dua puluh empat. Orang tuanya tuh, mungkin gua udah ditakdirkan, nikah muda lah. <gir> ya, nama juga jodohan kan? Jodoh nih ya? Saya siapa namanya? Abi mau Moja Gustomi. Cewek -cow apa -cow. cowok? Cowok lah. Oh, berarti jagoan ya? Jagoan. <gir> <gir> jagoan, jagoan, jagoan <gir> ya. Tapi pacar udah ada. Gua kalau mau, sekarang nih, sekarang. Gua baru kemarin, lo komplit deh. Sama siapa? Tawon. Iya macam gue, main di ya. studio sini. Iya ya, macam gue, yang apa itu pribadi gue lah, pribadi. ya di barat. Di sini nggak ada pribadi di sini, buka-bukaan aja. Iya gua gue, nggak usah dipribadi. Gua gua malu terus. Gue... Jangan malu-malu, intinya -malu. Nah, malu itu maling ketahuan, ketangkep digebukin ada, malu korupsi, malu. Malas, malas dikembal banget. Tidak, di sini mah cuma. <laughs> cerita aja ngapain maler jadi nah, buka aja jadi tuh komplek, mana gimana itu pas, pas depan gua nih pas hari ini tuh. pas hari kita main futsal itu loh iya makanya gua pas maler iya oh, ya, makanya gua tuh uh, jadi datang gua main futsal sama lulu orang itu karena gua lagi bete jenuh kan gua anjir gua merasa kecewa banget lah dengan ada sahabat-sahabat gua kan kayak lulu ya kan semuanya temen-temen pokoknya Makan kayak Habib, Bilma, terus... Maulana, dan terus... Bilma Maulana? Habib oh, iya. Maulana! <laughs> iya! Maulana! Apa teman-teman kalau mau ngomong-nganjut. Maulana, Khairul ya, Brother. Semua. Itu CES gua. Ini e, dari Jawa, dari Ambon, dari Flores, e, oh, dari... Ber Berbagai suku, nih. Iya. Eh. Kita ngomong-ngomong, Mombol. itu ngomong-ngomong e, di kelas <laughs> Bima, ya. Iya. Eh, e, Jaro. Jaro. brother gua tuh. E, walaupun... Semuanya... Orang-orang... Eh, <laughs> Ah, apa? Vector semua di Indonesia ini kita iya. lawan. Walaupun apa tuh? Lawan apa udah? Tidak <laughs> <laughs> nah, usah <ada> lawan. <laughs> <laughs> <laughs> Gue sebenarnya apa bisa? Gue tuh bersyukur gua. bisa ketemu sama lulu orang itu. kenapa bersyukur ya Karena lulu orang tuh bikin nyaman tuh. Gue pernah nih. Jadi nyamannya itu, jadi kayak bisa bikin gue tuh kayak ah tanpa cewek ya kan tanpa pacar, gue bisa happy ya mau lo orang nah, itu yang bikin gue tuh itu banyak. Banyak. makanya gue tuh masalah percintaan tuh kayak orang-orang misal, ya. misalnya gue Anda sih deh ah gue nggak ngapain ngapain gue buatin motor apa yang nah, yang penting gue ada lu, ya kan maksud cara gua. apalagi lulu lu orang kan sahabat sahabat gue ya yang pada intinya tuh yang sekarang ini nih di si Bapak Cup si <laughs> <Chicago> Bapak Cup aduh si Bapak Cup tos sendiri lah saya minta baju sama kami juga merasa nyaman gitu main sama dia tuh semua tuh sama sama kayak keluarga aja ya iya sama sama kayak keluarga ya maksud juga lu juga ada perut nih orang pernah nyaman ngobrol enggak bersih ini lah abang Bsoni ya, ya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> rese <Risi> parera <laughs> Hai usibus doa gue nih Gimana? semoga ya. kita ini kan satu, -satu hmm. ya, yang kan gue juga teman yang lain-lain ya ya contohnya yang gue sebut nih satu nih ya ya yang yang ngomong tuh DCS gua banget nih ya Tommy pertama nih berapa gue, nah, Bustomi, gue ini. Bohong, ya ini yes gua ini CES kebohong ya nggak agumnya lah agum <laughs> gung ini ya, lagi masuk malam gung nih lu tonton nih ya, video gung. ini ya. siapa lagi nih gung lu tuh badut buat gung siapa lagi ya airul rul lu yang dikosong ya lu, lu, lu dengerin nih gua ngomong lu tiga gua ada terus uh, siapa lagi ya tuh, teman sendiri habib habib lima lima itu berbagi suku semuanya ada ya eh, tondi yang orang medan medan ton Balik ke Jakarta Ton, ngopi ya sama gue Tenggeran deh sekarang Hah? Ya deh kok, gak boleh Oh iya deh oh, Ini Ton, ngopi Ton sama gue Ton ya? Iya, ada temannya Datanglah podcast nih, gue tunggu ya. Kita juga harus doain buat Tondi Tondi <tuk> <tuk> <tuk> kayaknya lagi masa kayak sulit kayaknya Semoga ya. Tondi dapat kerjaan baru amin Hei, ijazahnya kebakar Tondi, <tuk> ijazah lu hilang ya? Semoga cepet ketemu oh dan semoga uh, segeralah laporan ke pihak RT yang merwajib <laughs> <gulau> <tuk> ijazahnya kalau udah hilang, bahaya itu enggak, jadi ijazah itu kalau hilang ya gimana itu? kita harus mengurus tempat sekolah kita yang dulu yeah. ya kalau tempat sekolahnya dia di Medan ya kan Ya, mau gak mau gitu. E, ya. Kita ngomongin orang sih, pas loading gitu. Pas loading, loading Enggak, ini kita bang ngomongin orang ya. Orang yang denger loh, <laughs> ini kita tuh cuma ngasih tau. bagi teman-teman yang meja ini gimana? ya emang ada solusinya. Solusinya ada ya. gimana? Lu harus ke sekolah dulu lagi. <laughs> <senang>. <laughs> lu <laughs> lu, lu, <laughs> lu kalau harus ke sekolah di kampung lo, lu ngurus di sini Ada Kocak nih orang kira gini orangnya nya udah mau habis ya nah, apa gue pengen terakhir nih motivasi buat dulu kata-kata kasih dari buat Tommy omar kece kasih kata-kata yang bagus coba apa ya sebenarnya gue tuh sering bikin konten-konten itu isinya kata-kata motivasi gitu ya tapi gue kalau buat Oh, Kak, itu secara lisan gitu ya? Enggak, Kayak gua minta. Habuknya apa ya? Gua minta, kata-kata motivasi apa ya? Kata-kata lah lebih dulu. Terakhir nih buat konten gua. Coba. Entar oh, apa terserah. apa ya? Nih gua pikir sebenarnya ya. Iya, Kasih waktu gua 5 menit. Iya berarti <tuk> abis saran gua untuk semua, denger ya saran gua untuk lu semua jangan lupa subscribe Gustomi Tommy <tuk> kece, ketik lonceng, share dan selesai. <tuk> Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih dadah. Ya. ya udah unang unang. Oke. Oke. Selamat datang kembali untuk podcast selanjutnya Bye bye. Dah. Sini. Sini.